Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika Apa yang akan kita pelajari hari ini Yaitu materinya berjudul Membandingkan bilangan cacah Tapi ingat, sebelum kita belajar Kita awali dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik, siap ya untuk menerima pelajaran dari ibu Lihat gambar selanjutnya Nah masih ingat dengan gambar seperti ini kan Ini adalah kubus Lihat ada kubus ratusan Ada kubus puluhan Dan ada kubus satuan Coba perhatikan Ada berapa kubus ratusan yang tertera pada gambar ini Ada tiga Berarti menempati tiga ratusan Nah sekarang perhatikan puluhannya Ada berapa puluhan pada gambar kubus ini ada lima, berarti lima puluhan Nah, satuannya Ada berapa kubus satuan di sini? Ada empat, berarti kita tuliskan empat satuan Nah, tempat-tempat ini Tiga ratusan ditambah lima puluhan Ditambah empat satuan Akan kita tuliskan nilai-nilainya Tempat tiga ratusan berarti nilainya tiga ratus lima puluhan berarti nilainya lima puluh, satuan berarti nilainya 4 sekarang, 300 ratus ditambah lima ditambah empat kita kumpulkan semuanya jadi, bilangannya tiga, dibaca 354 ratus kadang-kadang masih ingat kan dengan pelajaran kita yang seperti ini nah, kita akan lanjutkan materi kita Ayo, bilangan berapakah ini? Ya, ini adalah angka 275. Kita baca dengan 275. Kita akan uh, cari tahu tempat dari masing-masing angka ini. 275. Yang 2 menempati tempat apa? Ratusan. 7 Oh, ya nilainya 20. Nah, 7 menempati tempat apa? puluhan. Berapa nilainya? 70. 5 menempati tempat satuan. Berapa nilainya? 5. Kita lanjut. Bilangan 302. Di kita baca dengan 302. Nah, 3 menempati tempat apa? Ratusan. 0 nilainya 300. 0 menempati puluhan, nilainya 0 2 menempati Tempat satuan Nilainya 2 302 Berarti tiga sebagai ratusan dua menempati puluhan eh, 0 menempati puluhan Dan dua menempati satuan Kemudian Kita akan membahas tentang nilai bilangan <tuh> Ini ada bilangan 275 dibaca dengan 275. Bilangan apa yang menempati tempat ratusan? Yaitu ya, dua. Berapa nilainya? 200-an berarti nilainya 200. Nah, siapa yang menempati puluhan? 7. Berarti 70-an nilainya 70. Sekarang masuk ke satuan. Bilangan apa yang menempati satuan? 5, berarti nilainya 5 275 itu sama dengan 200 ditambah 70 ditambah 5 Lihat lagi nilai bilangannya 380 dibaca dengan 380 Bilangan yang menempati tempat ratusan adalah 3 ya kan Nilainya 300 Bilangan yang menempati tempat puluhan adalah 8 nilainya 80 kemudian bilangan yang menempati satuan adalah 0 maka nilainya 0 nah 380 itu sama dengan 300 ditambah 80 ditambah 0 ya, satu lagi ya ada angka 153 dibaca dengan 153 ayo kita perhatikan lagi Angka berapa yang menempati tempat ratusan? Yaitu satu Berarti satu ratusan nilainya 100 Kemudian Angka yang menempati eh, ratus puluhan? Yaitu 5 Berarti nilainya 50 Kemudian yang menempati satuan? Berapa? tiga Berarti nilainya 3 153 sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 3 nah, Ini adalah nilai dari Nilai bilangan anak-anak Memisahkan Dari tempatnya masing-masing Yaitu ratusan, puluhan, dan Satuan Kemudian kita masuk ke Lambang perbandingan Ini harus kita perhatikan Lambangnya seperti ini Yang Berwarna hijau ini dibaca lebih dari, nah, lambang yang berwarna merah dibaca kurang dari. Lambang seperti ini dibaca sama dengan, ini harus kita ingat. Jika dia mengarah ke kiri, ke, ke kanan, maka dibaca lebih dari. Jika dibaca, jika mengarah ke kiri, dibaca kurang dari. Nah, tanda ini dibaca sama dengan. Kita lanjutkan ya. Membandingkan bilangan Ingat Ingat kembali Lambang perbandingannya ya Ada bilangan 225 Coba kita pisahkan Masing-masing nilainya Itu ratusannya 200 ditambah 20 ditambah 5 Kemudian ada bilangan apa lagi ya? 252 kita pisahkan nilainya masing-masing Ratusannya berapa? Dua. Berarti kita tuliskan 200 Puluhannya berapa? 5 Berarti kita tuliskan 50 Satuannya berapa? Dua. Berarti kita tuliskan 2 225 dan 252 Sekarang kita bandingkan anak-anak Langkah pertama Bandingkan dari tempat ratusannya yaitu tempat di sini ada tanda merah ini ya 200 dan 200 Nah Nilai angka pada tempat ratusan itu sama kan 200 dan 200 Kemudian kita lihat perbandingan yang lainnya Kita temukan dulu perbedaannya baru bisa kita isikan Baru bisa kita simpulkan nanti nah, Kita lihat perbedaannya Nilai angka pada tempat puluhan tidak sama Ya kan yang di atas, bilangan di atas itu Puluhannya adalah 20 Kemudian, bilangan yang di bawah Puluhannya itu 5 Nilainya 50 Berarti perbandingan 20 dan 50 Itu tidak sama kan? Maka kita tarik kesimpulan Maka, 225 itu Kurang dari 252 Kenapa kurang dari ya? Nah, karena ini tadi Puluhannya 20 Kemudian puluhan pada bilangan 252 itu 50. 20 itu kurang dari 50, ya kan? Jadi bisa kita simpulkan 225 kurang dari 250. Nah, kurang dari ini bisa kita ganti dengan lambang yang lain, dengan lambang yang ini tadi. Dengan lambang apa kita isikan? Ya dengan lambang yang seperti ini. Berarti, berarti 225 Kita isikan dengan lambang ini Yang dibaca kurang dari 225 kurang dari 250 Mudah-mudahan bisa dipahami Anak-anak ya, Kita bahas contoh selanjutnya Ada bilangan 540 Kita pisahkan nilainya dulu 500an Kita tulis dengan 500 kemudian puluhannya 4 kita tuliskan dengan 40 satuan nya 0 kita tuliskan di sini 0 bilangan 540 sama dengan 500 ditambah 40 ditambah 0 lagi bilangan selanjutnya ada 387 perhatikan yang menempati tempat ratusan adalah 3 nilainya 300 Yang menempati puluhan adalah 8 Berarti nilainya 80 Yang menempati tempat satuan adalah 7 Nilainya 7 387 sama dengan 300 ditambah 80 ditambah 7 Perbanding, uh, Kita lihat perbandingannya <tuh> 500an Kemudian 300an Nilainya 500 dan 300 Apakah kita sudah menemukan perbedaannya? Kita lihat Ya, nilai angka pada tempat ratusan itu tidak sama 500 dan 300 Catatannya 500 itu lebih dari atau kurang dari 300? Ya, 500 itu adalah lebih dari Jadi, kita simpulkan 540 lebih dari 387 sekarang kita tuliskan dengan lambang perbandingannya Kalau lambang lebih dari berarti dia mengarah ke kanan Nah, tulisannya seperti ini 540 lebih dari 252 Menggunakan lambang yang hijau Baik, kita masuk ke pembahasan soal Nah, di sini sudah ditampilkan 349 sama dengan angka ratusannya 300 Ditambah 40 ditambah 9 Kemudian 321 Pisahkan nilai-nilainya 300 ditambah 20 ditambah 1 nah, Kemudian kita lihat perbandingannya Ratusannya itu sama 300 dengan 300 Berarti kita lihat sekarang puluhannya Puluhannya itu 40 dan 20 Nah sudah ada perbedaannya kan 40 itu lebih dari atau kurang dari ya Nah 40 itu adalah Lebih dari 20 Maka bisa kita simpulkan Bilangan 349 Lebih dari 321 Jadi menggunakan lambang Lebih dari Nah ini lambangnya Mengarah ke arah kanan Ya anak-anak Kita lanjutkan Sekarang kita mengisi perbandingan dengan menggunakan lambang Ingat Lambang lebih dari Lambang kurang dari Dan lambang sama dengan lihat ya, Sini ada Ada bilangan 227 Dan ada bilangan 245 Kemudian ada bilangan 331 Dan bilangan 300 Kita bandingkan yang pertama 227 dan 245 di sini sudah diisi ya. Lambangnya itu adalah kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena ratusannya itu sama, sama-sama 200. Sekarang lihat puluhannya. Di sini 20, di sini 40. Berarti 20 itu kan kurang dari 40. Berarti bisa kita isikan di sini. Lambangnya adalah kurang dari. Sekarang lihat perbandingannya lagi. Bilangan yang ini dulu, 331 dan 300 dan. Nah, sama-sama. Uh, kita lihat dulu ratusannya. Di sini 300-an. Sini 300 ini juga 300. Sekarang lihat puluhannya. Puluhan yang di sini 3, yang di sini 0. Berarti kalau 3 kan lebih dari 0. Lebih dari 0 kan? 331. Di lambangnya dibandingkan jadi lebih dari 300. Kemudian 400 57 ya ini juga 457. Angkanya sama anak-anak, bilangannya sama. Berarti apa yang kita isikan lambangnya? Ya, lambang yang kita isikan adalah lambang sama dengan. Nah, ini adalah pelajaran kita hari ini tentang membandingkan bilangan cacah. Jadi, setelah tadi kita jelaskan tentang nilai nilai tempat, kemudian kita harus mengingat lambang perbandingan yang ada di sini. Ada, hmm, lambang lebih dari kemudian lambang kurang dari dan lambang sama dengan kita selanjutnya membahas soal-soal ya anak-anak dari tugas yang sudah diberikan jadi penjelasan ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh